Artis cantik dan aktor Tampan Mika Tambayong resmi menikah dengan Deva Mahendra pada Sabtu kemarin. Mika dan Deva diketahui adalah sahabat dekat. Antara keduanya sudah terjalin hubungan persahabatan sejak lama. Namun Sabtu kemarin bertepatan dengan pernikahan Komika yang jago roasting Kiki Saputri dengan suami Muhammad Hairi itu. Deva dan Mika juga melangsungkan pernikahan mereka. Sebelum melanjutkan lebih jauh baiknya tekan tombol subscribe dan like video ini, partisipasi penonton sangatlah admin butuhkan. Baiklah kalau sudah mari kita bahas. Banyak cerita menarik di antara keduanya, dikabarkan dari segi agama yang berbeda Mika Tambayong yang diduga berbeda keyakinan dengan sang suami Deva Mahendra. Netizen masih terheran-heran dengan pernikahan mereka. Namun ada beberapa foto Mika Tambayong yang bikin netizen tercengang dengan body goal -nya. Mika Tambayong yang dikenal sebagai artis cantik dan memiliki wajah ayu. Rahasia Mika Tambayong dibeberkan kepada awak media. Dan ternyata Mika sangat menjaga pola makan dan kesehatan. Namun cara yang dilaluinya bisa dikatakan sangat ekstrim. Mika Tambayong membocorkan rahasianya memiliki tubuh yang ideal. Mika Tambayong tidak makan nasi selama enam bulan. Ia hanya mengkonsumsi sereal di pagi hari dan hanya makan dua kali sehari. Gaya berpose-nya bikin kaum Adam terpukau dengan kecantikan tubuh sang artis ini. Beginilah beberapa pose Mika Tambayong yang patut disorot kamera. Mika Tambayong juga membagikan postingan pernikahannya bersama sang suami tercinta Deva Mahendra di Instagram pribadi milik Mika Tambayong. Netizen yang memenuhi kolom komentar postingan Mika Serontak mengucapkan selamat kepada keduanya. Sungguh pasangan yang sangat cocok ibaratkan pinang terbelah dua. Acara pernikahan Mika Tambayong dan Deva Mahendra berlangsung di Pulau Dewata Bali. Acara pernikahan antara keduanya menuai banyak pujian dari netizen Tanah Air. Semoga pasangan Mika Tambayong dan Deva Mahendra menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Itulah beberapa rahasia dan foto cantik Mika Tambayong yang bikin Deva Mahendra jatuh hati. Mika Tambayong juga memiliki paras yang cantik tidak bisa dipungkiri dengan parasnya bisa memikat banyak hati laki-laki. Mika Tambayung juga berencana akan berbulan madu ke luar negeri dengan sang suami Deva Mahendra. Ini adalah momen sekali seumur hidup. Semua harus kita syukuri dengan hati yang lapang. Ikuti terus perjalanan Mika Tambayung bersama suami Deva Mahendra melalui channel Jalur Artis. Jangan lupa subscribe channel Jalur Artis dan jangan lupa share video ini ke teman-teman grup keluarga.